Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Dilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Yang mana lagi-lagi tentunya bu Bursiwi menginfokan kepada kita semua para fans bahwa jangan sampai lupa Saksikan acara tasbih Ramadan Abah dan Leslar sahabat ya Tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya dari idola kesayangan kita bersama Abah Ustaz Sugi Al-Buguri Kali ini dengan episode terbaru para sahabat, ya lagi-lagi tentunya Ibu Siwi menuliskan sebuah kalimat caption yang sangat bijak. Di situ Ibu Siwi mengatakan, sahabat terkadang kita mendapatkan cobaan atau ujian tertentu, kita langsung merasa tidak sanggup dan berakhir mengeluh. Misalnya, mengeluhkan cuaca yang panas, hari hujan, gaji yang kecil, dan lain sebagainya padahal apapun yang menimpa seorang muslim. Belum tentu keburukan baginya lagi pula hukum mengeluh dalam Islam jelas dilarang karena seharusnya kita harus tabah dalam menghadapi segala bentuk ujian. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sikap hidup bersyukur dan kerugian apa saja yang bisa kamu alami bila kita terus mengeluh? Kita tanya Abah Utad Subyal Buguri yang selalu hadir memberikan kultum sebelum maghrib dengan nasihat-nasihat Ustadz Abah yang bermanfaat. Bersama kakak Rizky Bilar dan Denialasi kejora dalam Tasbih Ramadan Abah dan Leslar Berhenti mengeluh sore ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Nah itulah caption bijak yang dituliskan oleh Bu Harsiwi para sahabat, ya Tentunya pembahasannya luar biasa Tentunya berhenti mengeluh para sahabat, ya Ini bagus banget kita wajib nonton sebelum berbuka puasa, tentunya kita akan ditemani oleh Lesti dan Rizky Bilar yang akan memberikan ilmu-ilmu bermanfaat para sahabatnya bersama Abah Ustaz Suki Al-Buguri tentunya kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita juga lihat ada momen spesial banget ya ini ini adalah momen ketika Rizky Bela syuting sahurnya Facebooker, Pak Sabat, ya. Wah, tentunya banyak sekali respon dan tanggapan yang positif dari para fans. Ya, dari akun Leslar Indonesia 2020, Pak Sabat, ya. Mengatakan, tetaplah jadi orang baik dan tetap dikenal sebagai orang baik, cemungut, katanya ya. Selanjutnya ada komentar dari akun Yunitanur 49. bisa mengatakan, "Semangat tetap jadi orang baik, tetap pada tujuan dan niat yang baik, dan selalu didekatkan dengan orang-orang baik." Itulah beberapa respon yang sangat positif untuk Abang B. Persahabat ya, selalu kompak, selalu solid tentunya para fans untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat kita juga mendapatkan info bahagia ya Tentunya langsung dari Bang Aril Tentunya Bang Aril menginfokan kepada kita semua Bahwa malam hari ini Lesti Kejora tampil kembali para ya Di acara konser top 28 Grup 1 Lesti akan menjadi juri para ya Hari Jumat tentunya tepatnya malam hari ini Siap-siap bergadang kembali untuk menyaksikan kesayangan kita, idola kita, si cantik dari Alessi Kejora Tentunya malam hari ini akan kembali tampil di Indosier dalam acara konser LIDA Tentunya top 28 grup 1 persahabat ya Wah tentunya kejutan kembali Alhamdulillah persahabat ya Malam ini juga kita akan dikasih vitamin bahagia kembali dari idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga tentunya Bang Ariel menurutkan sebuah kalimat caption info dikatakan jangan lupa nanti malam. Tanggal 7 Mei 2021 ada penampilan Lesti kejora juri di program Lida Konser Top 28 Grup 1 mulai 2030. Waktu Indonesia Barat Live hanya di Indosiar Pasar ya tentunya pantengin terus. Siapkan sembilan kalian untuk bergadang malam hari ini menyaksikan idola kita tampil kembali di Indosiar. Ke kabar selanjutnya ada kabar terbaru dari abang Rizky Bilar persahabat yang mengejutkan kita nih mendadak banget di IGsnya. Dia pribadinya Rizky Bilar memposting sebuah postingan foto persahabat ya tentunya di situ hanya foto kaki abang Bilar ajen yang tentunya terlihat persahabat. Tetapi ada caption yang dituliskan di situ dikatakan dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Dan tidak panikan, pastinya. Wow, mendadak banget para sahabat ya. Dan Rizky Bilar memposting sebuah kalimat caption yang luar biasa banget. Tentunya kita semakin bangga, mudah-mudahan tentunya banyak orang baik, banyak orang hebat tentunya yang mendukung selalu mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya kita masih menunggu kabar selanjutnya, persahabat mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia dari idola kita, tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin idola informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang minucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.